Hai sahabat eksplor semua, happy good mood. Hari ini kami dari tim Neling melakukan perjalanan menuju salah satu pulau di Bali yaitu Pulau Nusa. Perjalanan menempuh Pulau Nusa bersama Speedboat sekitar 30 menit dari Pantai Sanur menuju pelabuhan Toya Pakah. Hey. Happy good morning sahabat explore. Hari ini kita dari tim ngeling spesial. Kita melakukan perjalanan ke mana yo? Wih, Nusa Penido. Mulai menuju ke Lembongan. Nanti baru kita nusa Penido Lembongan dulu. Awas-awas oh, motor. Jadi hari ini kita, kita back to basic lagi, Yuk, yo. ngeling kita kembalikan. Sesampai di pelabuhan Kita sambung kembali Dengan menaiki BEMO Menuju penginapan kita sekitar 10 menit Menuju BONGS Hostel Saya Uh, Suwantara, dipanggil klik. Saya arsiteknya untuk Bong Hostel dan juga owner bersama yang lain. Ada Jering, Adi, kemudian ada Diana. Bong Hostel itu diarahkan kepada penghematan energi sebesar-besarnya. Energi yang tetap masih harus memakai misalnya listrik dan sebagainya, kita total pakai, uh, akhirnya kita pakai solar panel. smart sistem untuk Aji, untuk uh, irigasi pengairan Aji, itu Aji. juga kita pakai modasi yang yang ramah lingkungan itu tuh nyata bisa ada dan tidak mahal jadi itu oh, konsepnya di sini. Lanjut setelah Brong kita melakukan nge Nusa Lembongan bersama sahabat Ngeling. berdiri di atas the Yellow Bridge jembatan kuning yang di mana di ini sambung ke Ceningan Airl yang ayoy ya iya yeah.